Puji syukur alhamdulillahirobbilalamin Alamin Malam ini Kita ikhlaskan ibadah Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita akan praktek Memandikan Jenazah Putri Dan nanti Kita yang meragakan memandikan jenazah juga ibu-ibu cuman secara global yang harus diperhatikan ini kita anggap mayatnya normal bukan mayat yang mati karena terbakar atau tertabrak sehingga jasadnya tidak bisa dimandikan Enggak? ini masih bisa dimandikan maka yang pertama kali Alhamdulillah sudah disiapkan ini diantaranya sarung tangan yang ada. Setelah sarung tangan ini sudah ada, nanti dipakai Ibu yang memandikan jenazah. Kemudian pertama kali yang harus diperhatikan Jenazahnya itu kondisinya bersih apa gelepotan dengan najis. Kalau gelepotan dengan najis maka najis yang ada seluruh badan itu harus dibersihkan dulu. Kalau tidak berarti hanya diistinjakkan dicawii lacaran ini nyawii pakai sarung tangan lebih abdelnya di samping pakai sarung tangan pakai pipih apa pipih ya gombal ya ini pencahaya wakil setelah digunakan membersihkan Kemaluannya baik kubur maupun tubur, maka pipih itu dibuang. Kalau sudah diyakini tidak ada najis, kemudian ambil pipih yang baru, dibasahi air, rongga hidungnya dibersihkan dengan pipih tadi, mulutnya juga dibersihkan dengan pipih tidak boleh memasukkan air ke rongga hidung atau ke rongga mulut enggak boleh kemudian di wudhoni, persis wudhu kita saat kita akan sholat itu caranya wudhoni majid. seperti apa kalau ingin melaksanakan sunah-sunahnya pertama adalah membasuh dua tapak tangan si Mayit setelah dua tapak tangan si Mayit selesai dibasuh kemudian dibasuhlah wajahnya tiga kali setelah dibasuh wajahnya dibasuh dua tangannya sampai siku Kanan tiga kali, kiri tiga kali. Kemudian yang ketiga menyapu kepala, kepalanya mayit ya. Setelah selesai menyapu kepalanya mayit, kemudian membasuh kaki, kaki yang kanan tiga kali, yang kiri tiga kali. Setelah dibudoni kayak gitu jangan lupa air yang sudah dicampur dengan daun bidara. Ada silang pendapat sebagian ulama mengatakan seluruh basuhan mayit tetap air campur dengan daun bidara. Yang terbaik daun bidara sudah dijadikan bubuk Kapur Barus juga sudah dilembutkan cuman Kapur Barus terpisah dengan air yang dicampur dengan bidara karena Kapur Barus nanti untuk disiramkan yang terakhir kalinya sebagian ulama mengatakan cukup yang pertama memakai air yang dicampur dengan daun bidara kalau Sheikh Albani mengatakan sebagian kemudian pada intinya adalah sesuai dengan kebutuhan baik itu daun bidara atau gantinya daun bidara yakni sabun dan sampo kalau daun bidara diudek nunggone timbul sampai muruh kemudian busanya itu untuk ngeramasi dan untuk membasuh untuk ngeramasi jinggotnya kalau berjinggot tebal itu busanya itu sesuai dengan kebutuhan sama dengan memandikan mayit itu tiga kali, lima kali, tujuh kali itu sesuai dengan kebutuhan. Kok dirasa masih ayit karena mayitnya saat akan meninggal sempat pijet, Diblonyoi karo minyak GPU atau gondoburo. Jadi air itu butuh mungkin tidak hanya tiga kali Lima kali, sebanyak lima kali itu air tetap dicampur dengan daun bidara Kalau ternyata sekali saja sudah bersih, sudah perut Maka yang kedua dan yang ketiga cukup dengan air bersih Tanpa dicampur sabun, tanpa dicampur dengan Daun bidara sudah cukup, ya. Pada intinya, jenenge mandi ya, membersih seluruh badan mayit. Gimana, ibu-ibu? Sudah siap? Kalau sudah siap, monggo. Ini sarung tangannya. kang gak tepatlah maka tidak, tidak berurutan dengan nasi yang pertama kali selangnya ini ya. jadi ini telah dilepas pak ya ada melepas pakaian mandi dikasih tutup ke dulu di baru dilepas pakaiannya dan cara melepas pakaiannya harus dengan mundur tidak boleh kasar apalagi yang memandikan punya yang dengan mandi ini tidak boleh ya tidak boleh tidak tidak harus betul-betul memuliakan mandi cara memolikan diantaranya ya, menutup Allah dan menyokot bajunya dengan satu dengan lembut setelah itu kemudian dicarii mulut, soalnya, ya, mulut saja dicarii dulu, ya, yang satu dari sini tuh ya, Cepat -cepat. jadi. Bukan makhluk ya, jadi kita sebagai jamaah, jadi oleh boleh disuapkan lagi untuk membangkitkan iman dan darah. Boleh jadi atasnya airnya dan terus menyari ini. Nyari. Kalau sudah yakin bersih, kemudian dibuka, diuburi. Monggo, ibu-ibu maju. dan Semeram, ibu-ibu ke depan. Mungkin, 6000. Mungkin, 600. Mungkin, 600. Mungkin, 600. Mungkin, 600. Mungkin, 600. Mungkin, 600. Mungkin, ibu Mungkin, 600. Mungkin, Sampai bersih dan, kalau kian bersih, kemudian dibukuli otomatis dibuka ya. Jadi orang orang yang hanya boleh mematikan yang bertugasnya hanya makromnya saja. Tapi ini sudah diserahkan kepada padernya tidak yang boleh membuka, ya. Dilihatkan besar -besar terus besar-besar airnya itu. Sekarang di jari Sekarang diundongi, yang lebih sukar, sangat susah Kalau masuk di dosikan, gadenganya nyamiin lagi ya. Ini basuh tangannya, Tadi ini juga basuh, dua lapak tangan Dua lapak tangan setelah dibasuh, kemudian panjang Menurut saya lalu, kembali tadi paketan membersihkan adalah membersihkan tenung gara hijau dan mulut dengan titik Kalau yeah. ini tidak terlalu pisau, pisau ini hanya sebatas peradaan Ini sudah tak siapin pisau dengan titik Soalnya pak pikir tidak disiapin titik <counts> ini mulutnya dibersihkan setelah dibacai, benturnya dan mulutnya dibersihkan tidak cuma cuci air, enggak, tapi mulut dibersihkan, mulut dibersihkan, roda jendis bersihkan, baru mulai muncul dua telapak tangan di dasar ini peralatan di kemudian kali nah. boleh langsung dari mandor naik Dari sini yang masuk nah dan itu sudah basawajah, satu, nggak apa apa tidak memasukkan ya, dan bersih tiga kali kemudian tangan tiga kali seperti kita ujuk ke setelah tangannya. Yeah. tangan sampai situ ya yeah. tangan sampai situ iya eh dan juga tangan sampai situ ya eh itu <tuk> menampung seluruh <tuk> Kepala Jika tanpa air, lalu tangan hidungan saja yang basah nah. Sampai terboh Dikembalikan Nah, sejak sekali itu Kelinga itu Ada yang mengatakan dia, dia sudah langsung sama-sama tadi Kepala oh, Langsung nah, Langsung kelinga nah. Terus kemudian kaki ke kanan Kaki kali Sampai kaki Kaki kanan sampai kaki Terus yang kiri tiga kali Sambil pisah selagi dari semuanya Telah didakari Sekarang mulai memanikah Ya tadi tidak disiapkan Jauh bicara sudah siap Semuanya sudah siap di... Kamur air, kamur air, Tambur air. tidak, tidak, tidak. dulu, sudah jangan banyak banyak, nah dulu ya iya, kayak diri ya Ya. Terus kemudian sabun ini dibuat apa seluruh tubuhnya? Bersambung. Iya. Di, iya. Dibuat semua boleh dibuka dulu, sebagai ya. orangnya tetap kerja, sambil digosok-gosok dulu ya. Sambil digosok-gosok dan dikuatkan tegangan. Jadi Tidur dulu, dengan daun di darah. Nah, itu kosong, ini kotor. Kosong, boleh? kosong. Ini kosong, ini kosong. Ini kosong, ini kosong. Ini kosong, ini kosong. dulu, kosong, ini yang kecil dari anak, terus sampai, terus <laughs> kita suruh laki Ya. terus separuh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 kalau diangkat dulu dan bicaranya tinggal mengulangi masuk kanan tiga kali kiri tiga kali tadi nah, kan sudah sekali dan tinggal dua kali ya si kiri dua kali kanan dulu dua kali tapi tadi sudah sekali karena yang kanan ya yes. para beliau kepalanya kalau rambutnya panjang, ini disisir, disisir dulu. Disisir itu baik laki maupun perempuan. Lengan adalah jawaban cukup disisir tidak dikepang. Kalau lagi disisir dan dikepang tiga kepang. Pertama ditolakkan. Iya wan kalau laki enggak hanya disisir saja kalau perempuan di depan ditaruh ke punggung ke ger. saat mau ditaruh ke kain kapan. tadi juga yang yang tapak juga enggak jadi kan perlengkapnya tidak tidak diambil ya air itu kan sudah cukup Terus, ini kapur barusnya. Iya, terakhir kalau barusnya, iya, disiram motor yang kalau kapur barusnya campur air, campur air, campur air, campur air, campur aja campur air, mana? air, campur air, campur air, campur air, campur yang campur air, campur campur air, air. Ya, ya, kan? campur jadi ya, ya. yang memandikan ini timnya separuh Yang separuh menyiapkan kain kapan Seperti kemarin sekarang di ya. tidak disilamkan dari kepala sampai di belakang Nah, belakang, bisa Terus sampai dibalik Tapi andaikan jenis yang itu lebih bagus tubuhnya, nah iya. kiri, nah, di lojak mana? Iya. Nah. Kalau kiri sudah tenang, gak butuh masalah ini ya. Ini butuh menyentuhkan air kapur barus pada tubuhnya kalau yang kiri sudah terkena, sudah kena dengan kapur baru, sudah kalau belum kena, diganti. Ini tingkatnya, dia masuk, masuk, langsung, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, Ini masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, Lalu masuk, ini diganti masuk, kalau ada, kalau enggak ada Kain kain kapan? Sudah siapa atau kain kapan di atas? Sebagian menyiapkan kain kapan, sebagian mengandui Terus digotong, bohong garis, jangan sudah hendukan ya Enggak apa-apa, memang dibutuhkan itu ya satu cara umum dipertahui kapur barus itu sebagian dari parfum kelohannya Kegunaan yang kedua untuk mengamankan naik dan tidak diparangi kecohan semua lain-lain Maka disiram air kalau kapur barus Sudah cukup? Jadi sekarang kalau ada sewek, apa ada sabun. Cuma cukup Yeah. <laughs> Ya nggak dulu kemarin Ya Ya kita tahu Ya Mau Ya Oke, kenapa harus ada? Oke. Ini BBT celali nih. Mana Pak, Tangan, Untuk kanan, untuk kiri kemudian ya. hmm, kumpul kumpul dikasih kalau sudah ada oh, mulai koin koin <tuk -tuk> Eh kau. <laughs> <laughs> dan itu. kait bajunya. dulu Oke. Okay. Oke sambil ditotok dirapikan motor <tik> <tik> okay. mau terus sedikit, sedikit ini rolin gue ini perempuan rumah karena itu penting tarik, di tekan gak usah dunjur gitu ya Ya, itu saja. kemudian sekali. Oke posisinya Kalau besar, maka harus ditambah tari Iya, di tempat-tempat yang mungkin khawatir mencontot itu Itu dikasih Otomatis atasnya tangan dengan bawahnya tangan dari tiga dari jadi lima Ternyata, Mayutip, buruknya memenuhi sesuai dengan kebutuhan Sudah cukup calon, tak kerja Itu cukup Gimana? Kita ingin apa? sendiri-sendiri? sudah kita Ada pelacipan kami seperti mandi janabah Jadi setelah memandikan Berkewajiban mandi Kalau langsung mandi Habis memandikan, otomatis -otom tidak ikut mengkampani Jadi tingnya nah, ada dua Tingnya ada dua Iya Jadi ting pengkapanan dan ting memandikan sendiri Karena yang memandikan harus mandi Jadi saya bawa tahu? betul nanti tapi dapat dibersihkan habis memandikan kita mandi dulu? boleh mandi dulu mandi baru mandi mandi baru mandi baru mandi mandi mandi baru mandi mandi mandi Tapi habis kapanin, mandi. mandi, terus ditolakkan. Tapi kalau dihatik habisnya, kalau habis nah, tolong, abis, abis, mati langsung, habis memandikan langsung mati. Habis itu baru gabung kapanin. Ternyata pesemari di kapanin, kapanin, kapanin, kapanin, Orang tiga juga cukup. Yang menjelaskan ya, tadi tiga orang sudah cukup Si gotong, ya. boleh ikut gotong, ya? Kita terus tidak mandi Gimana? Kalau misalkan banyaknya perempuan yang gotong, jadi lagi boleh? Boleh, Yang penting sudah tertutup dengan <tuk> kain Sehingga kita tidak bersikron langsung dengan airnya Kemudian-kudian kita si yang berusaha <tuk> Jadi kalau teman itu terus tambah, ya. Eh, Jadi singgontok bapak bapak sulit. Yang penting di samping tidak seandar si tadi ditutup dengan sama N. Jadi diusahakan bapak yang nggak tunggok tadi tidak setua masuk dengan adiknya. Mandinya itu biasa apa enggak? Mandi jalanan. mandinya mandi jalanan. Sama dengan punya mandi seperti mandi jalan kaki. ketika yang harus mematikan mandinya juga mandi jalan kaki. Sudah? Masih bisa? Belum. Lima menit. Lima lama. menit. Kalau masih ada, perlu dibahas dulu. Selamat. Sholat. Sholat. Tapi terus posisinya tidak asim. Ya. dulu. Maka yang jadi imam ancang kepala. Berdirinya menjadi kepala. Kalau sudah ambil berarti pas betul. Berdirinya itu yeah. Melampu, melampu, melampu, julik besar, kepala, gitu. Seperti melakukan golang hukum, juga berjulingkan dengan jubil kepala Seperti risalah pemangkatnya, menjuling awal, terus arah kanan berarti memegang ibadah Gimana? Terus ada, kita berusaha kan selama-selama ini, biasanya kan bisa bergabung Lalu juli berintar untuk itu apakah harus atau tidak jualan? Tika itu namun untuk dibantu dengan kita Itu kan kadang ini oleh Jadi Jangan sampai ditarik itu di Oh no Iya, emang-emang, itu enggak ada sayangnya untuk gitu. dikatur-katur membaca Bilih ini kainnya cacen Kalau ingin buka, ada dasar yang membaca Kalau tidak ingin membuka Yang dibuka itu cuma banyak kepala Terus dibuatkan, di tebel, teman-teman nah, Tangan Tangan Terus dibuatkan kedua ya kedua pergerakan Tangan Bayang maksudnya apa? Biar Posisinya biar tetap Cukup. ada biasa itu pernah dengar ada hadis yang tidak dibuka gitu, misalnya takut Apa keselidihannya itu bukanlah, mereka kaya, yangır, nah, karena itu Kalau yang tidak dibuka itu Ada dari ini Dari yang diantarannya, itu Itu kayak gitu Kemudian yang buka itu juga ada bantai ya. itu Biar pipinya ini langsung mentel ke taman Ya, dan pas ini cuma Maka juga baru dimakan oleh taman Maksudnya terbukir dari kapas Nah, kayaknya ini terlok pada karat Karena dirinya malah itu disuri karena ambles, dikira maya disekulpun itu kan Ada sendiri, tidak semua itu itu demikian mungkin ada yang perlu ambil misalkan untuk biasanya kan ada posisi ya. untuk atau roti biasanya sama kalau pembalut Itu ini kan juga ini, asli, ini, ya. Terus, Iya, manju-manju Jadi itu Saya sudah menemukan segalanya Pemanggian tadi ini Langsung menyentuh pada Nah, bunga segi ronci itu ternyata kan ya, Ditutupi Setelah membentuk terang daging Baru dikasih itu mana untuk mengatakan mengarah kepada pesyirinan Pesyirin di dalam kemudian, maksudnya syariat like tidak ada Tapi membuat syariat sendiri Seolah-olah membantu di yang banyak Jadi, memadukkan no, sesuatu yang syariatnya tidak ada no. Ini berarti pesyirin dalam syariat, Jadi, tanpa dikaji jangan ya, menulis nama, sah. Jangan menulis nama tulisan. Menulis nama juga tidak bisa. Jangan bilang. Jangan. Jangan dikasih tulisan-tulisan itu ada dampaknya orang yang membaca. Maksud mencampur tulisan-tulisan itu ada dampaknya. Jadi nggak usah dikasih tulisan-tulisan tulisan. -tulisan, tulisan, -tulisan. Ya, karena yang batu itu tidak bisa, tidak apa? Tidak patokan, Tapi cukup bagus saat ditaruh pada kepala Sama kalau menurut kalau Haji, sama Liru, nabonei Haji Atau saat Jauh, nabonei, makam, suhadapun Itu kan gak ditaruh apa itu Hanya ditaruh batu saja Iya, gimana? Ketika usaha ditulisin, no, maksudnya no, kausa dikali, kaus diutruk, usia orang mana, lebih salah seorang itu, pertama kali, sesuai jaket jadi, jadi kalau baru, itu kamu tidak mampu, dan aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, dan nanti kalau memang itu memang durasi cukup, Nanti kan kena Makanya harapkan hukumnya Dikasih sesuatu yang digadikan tidak, tidak bisa Di tempatnya lagi, di tempat itu kan boleh, gini Harapkan hukumnya Kok sama satu di biji, kok sama satu di itu tidak ada salah Gimana? Tutup Jadi kalau apa maksudnya? atasnya itu Dulu di Rasul ditancapkan Dan menancapkan itu Tidak saat Menganggapannya Saat Rasul tidak dalam dua orang suara yang berbicara Bicara dengan siap, saya akan sakit dan sakit Tosor maksud ulihan Akhirnya ambil lelah Ternyata itu orang yang tidak menjaga kebersihan dari percikan kecil Atau saat kecil tidak bersih. Karena tidak sesuai dengan dapur tercatat dengan jokoh Atau tidak menjokoh dan tidak mampu membersihkan Sehingga sisa kencingnya itu masih ada Sehingga saat sholat, saat beruntung, saat sampai Allah memenangkan Ada kencing yang berubah. Sehingga sholat bersama dengan kencing Dan siksaannya sangat basah ditanjamkan Ya Allah Tiga siksaan Ya Allah Aku merasa Bayangkan siksaan yang sangat dahsyat. Ya, Sepanjang wawah rumah itu masih ada, ada. Yang satunya ada. Juga sama disiksa Bukan karena tidak sholat Bukan karena tidak tahajun Rajin sholatnya rajin Tahajunnya tapi disiksa Dasar di kukulan Ternyata itu Manusia yang Sudah dengan namimah Apa namimah dan diancara Apa Iya, mau sana. ini akan ya Allah saya enggak tega yang sangat derita tidak menghentikan Selagi ini. ini masih tapi, harus Jadi, itu kejadiannya seperti itu. Perkembangan jenderal, Ngopok Nah, itu bisa berhubungan dengan Lagi, Terus, tiga, Sudah, sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. itu sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Memburati seksa anak yang saya tahu itu Dibadur, sembunjuk, kue, Tukang-tukang yang itu juga disitu saya tidak tahu Yang saya tahu itu kita batu bagian kepalanya Saya Allah kemudian, mohon maaf atas segala kesalahan Subhanallah menggunakan tiga segalanya di dalam diri Hôm nay, em